saudaraku yang kami cintai mungkin kita merasa ada yang banyak aneh di akhir zaman ini banyak sekali serangan-serangan gaib dan hal-hal mistis yang terjadi di luar daripada nalar dan kendali kita maka bagaimana kita menyikapi ini semua apakah perkara ini ada solusi dan penyelesaiannya dalam Islam apalagi khususnya tentang kondisi-kondisi akhir zaman apa harus kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin tidak ada satupun dari perkara-perkara kehidupan baik yang zahir ataupun yang batin melainkan telah dirinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya di dalam Islam ini wadul khusus filqur'an yang azim dalam Alquran yang agung saudara-saudaraku dalam akidah dan keyakinan kita atau seperti minimal yang saya sampaikan bahawa kondisi pada hari ini sesungguhnya dari tanda-tanda alam yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih diulakan oleh Imam Muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais anha RA, di mana Rasulullah berdialog dengan Tamim Ad-Dari yang baru saja kembali dari tengah laut Yaman dan berjumpa dengan sosok atau figur manusia yang sangat aneh dan unik, kokoh dan kekar terkapar dalam keadaan dibelenggu kaki-kakinya dan tangannya dan lehernya. Dan pada akhirnya Rasul mengatakan bahwa itu adalah Dajjal. Sang Dajjal mengatakan bahwa bila telah terjadi tiga tanda alam di Palestina, maka itu pertanda saya telah lepas dan bebas. Saya telah lepas dan saya telah bebas. Maka saudaraku tiga tanda alam ini benar-benar hak -benar Sungguh telah terjadi di Palestina tentang mengeringnya atau menyusutnya air Danau Tiberias dan mengeringnya mata air Zuhar dan sudah tidak berbuahnya batang-batang pohon kurma di kebun kurma Baishan. Saudara-saudaraku setelah lepasnya Dajjal, atau Alaih, jarak antara Dajjal lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia dan memimpin kaum Yahudi menaklukkan negeri-negeri ada rentang waktu kata Rasulullah SAW Rasul menyebutkan 40 tetapi tidak diketahui pasti itu 40 hari, 40 jam 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun maka selama Rasul tidak memastikan kita juga tidak punya hak untuk memberikan kepastian tapi yang pasti bahwa Dajjal telah lepas Dengan dia muncul dan memimpin Yahudi Untuk menguasai negeri-negeri seluruh dunia Ada jarak waktu Dan jarak waktu itulah kita saat ini hidup Saudara-saudaraku Sahabat-sahabatku Di rumah riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Dajjal la'anatullah alaih Ketika dia telah lepas Maka dia akan membebaskan Setan-setan terkuat Setan-setan terjahat Yang pernah dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman AS Assalamualaikum Dajjal lah yang melepaskannya, dan terjadilah kolaborasi, sumpah setia, dan persaudaraan sejati antara pimpinan tertinggi bangsa setan, ya, dengan pimpinan tertinggi uh, penjahat manusia di muka bumi ini, yaitu Dajjal. Siapa dia? Antara Dajjal dengan Iblis, anak tua, Jadi, tentara-tentara terkuat Dajjal dari bangsa setan telah dilepaskan oleh Dajjal, dan Iblis telah membuat bayat bersama dengan Dajjal untuk bersama-sama memperbanyak calon ahli neraka di fase kita, di fase keempat ini apa yang harus kita lakukan? saudara-saudaraku yang kami cintai jangan heran kalau makar Dajjal, fitnah Dajjal pada hari ini benar-benar sedang menggurita dan membungkus bumi kita hampir-hampir tidak ada satupun ruangan dari kehidupan kita melainkan diisi oleh fitnah Masyarakat Dajjal maka yang paling mutlak dan total harus dilakukan adalah perlindungan maksimal dan memohon perlindungan maksimal kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah menjaga kita menjaga istri kita menjaga keluarga besar kita menjaga anak keturunan kita dari fitnah Masyarakat Dejjah Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaimana perlunya kita membaca surah Al-Kahfi setiap Kamis malam Jumat ini malam contohnya ini hari Kamis Nanti malam Jumat Mulai dari maghrib Sudah diperintahkan kita Untuk mengajak seluruh keluarga kita Membaca surah Al-Kahfi Dari ayat 1 sampai 110 Untuk apa? Siapa yang membaca itu? Kata Rasulullah SAW Sampai kamis depan maghribnya Allah akan lindungi kita Dari segala macam makar Dari segala macam fitnah Dari segala macam kejahatan-kejahatan dajjal Aleyh, Dan barat tentaranya Serta antek-antek dajjal Apapun bentuk kejahatan yang mereka ciptakan Apakah berupa konspirasi, apakah berupa penyakit, apakah berupa penyebaran-penyebaran uh, kekuatan gaib dan sebagainya Amma Allah saudara-saudaraku yang kami cintai Saya memiliki keberanian mengatakan Semua yang sedang terjadi di mana jumlah kejahatannya semakin padat, semakin masif dan ada di seluruh negeri ada di seluruh negara hampir di setiap daratan bungka bumi ini di setiap lembahnya, di setiap gunungnya perbukitannya, seluruh kejahatan yang terjadi tidak lepas daripada kerja keras daripada tangan-tangan Dajjal Allah, ini. maka apa yang harus kita lakukan kita harus memiliki ilmu yang cukup tentang Dajjal dan bala tentaranya kita harus memiliki kapasitas ilmu yang cukup tentang perbaikan perlindungan penjagaan yang harus kita terapkan pada diri kita dan kita bungkuskan keluarga kita kita harus rajin lagi belajar bacalah dan baca bertanyalah dan bertanya dengarkanlah dan dengar ulama-ulama kita memberikan penjelasan dan uraian so, Saudaraku, ini akhir zaman kalau hanya sekedar perut lapar paling banter bila makanan tidak ada kita meninggal dunia dan itu tidak membayarkan akhirat kita kalau hanya sekedar penyakit paling banter kita tidak ditemukan obatnya lalu kita meninggal dunia dan itu tidak membahayakan akhirat kita insyaallah kalau saya terjadi gempa bumi kalau terjadi kebakaran kalau terjadi petaka gunung meletus tsunami dan sebagainya paling-paling ujungnya hanyalah kematian hancurnya apa yang kita punya dan itu tidak membahayakan akhirat kita tapi ingat Kemunculan Dajjal sebelum kemunculan Dajjal yang banyak terjadi adalah paginya masih ada iman, sorenya sudah kafir. Ada orang yang sorenya masih ada iman, tiba-tiba paginya sudah kafir. Kalau kafir, maka di akhirat dia tidak akan pernah selamat. Kehidupan abadi, dia tidak akan pernah selamat. Dia akan berada di satu tempat yang paling terlaknat, dan tempat itu akan menjadi penghuninya yang bekal di dalamnya selama-lamanya neraka jahannam inilah yang paling dikhawatirkan ibarat Allah yang kami muliakan